Aku tak ingin menangis Menerka gerimis Di sepanjang lorong itu Aku tak ada nyali Oh pasapadi. Aku ingin ngopi Dengan sederhana Di bulan Dengan murid cantikmu di UI Berlayar ke Depok Di waktu pagi hari Sambil menulis Lirik untuk lagu pop Bilangnya begini Maksudnya begitu kita abadi Yang fana itu waktu Barangkali hidup adalah doa yang panjang Tapi oh sayang Doanya mesti seragam Karena tak dapat kuungkapkan Kata yang paling cinta Ku pasrah saja di dalam dia, aku tak ingin menangis menerka gerimis di sepanjang lorong itu, aku tak ada nyali, opasapati. Oh, Dengan sederhana di bulan Juni Dengan murid cantikmu. mudi Sastro. Hidungmu abadi Nyaris seperti puisi Lagunya begini Nadanya begitu Maknanya tak ada Mirip seperti pejabat Aku tak ingin menangis Menerka gerimis di sepanjang lorong itu aku tak ada nyali Oh pagi. Aku ingin ngopi Dengan sederhana di bulan Juni murid cantikmu di opa Oh Pasapardi yeah. Aku ingin ngopi Dengan sederhana Di bulan Juni yeah. dengan Cantik,